Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, masih Alhamdulillah. di tempat kerja di kantor dok. Di kantor, oke. Alhamdulillah. Selamat datang dalam ruqyah online ini. Silakan diceritakan lagi bagaimana keluhannya. Terima kasih dok. Keluhan saya itu sekarang lebih merasa mendunia, mau mengejar dunia seperti itu. Yang dulunya saya bisa Tenang, bisa bisa santai dalam menghadapi masalah Tapi sekarang lebih gerasak, gerosok gitu dok Sejak kapan itu dirasakan? Itu kurang lebih ada dua bulan yang lalu mulai Apa yang terjadi? Adakah hal atau peristiwa yang mengawalinya? Hmm, kalau yang mengawali saya rasa nggak ada sih dok Coba ingat-ingat lagi Adakah hal istimewa yang terjadi sebelum ini? Uh, iya, pernah saya pernah ada ada tenaga saya coba meminjam uang, cuman saya nggak kasih, karena saya juga ada kebutuhan yang lain, saya bilang semenjak itu dia kayak ada ada marah atau gimana sama saya, gitu. dia nggak bertegur sapa lagi dengan saya semenjak itu saya rasa. Itu yang diingat terakhir kali ya, terjadi. Iya dok. iya dok, benar. Apakah dalam dua minggu ini sering bermimpi buruk? Eh, dua bulan ya? Dua bulan. Apakah sering bermimpi buruk? Karena sih dok, karena sih, tapi saya nggak ingat apa itu mimpinya. Hmm. Adakah gangguan dalam ibadah, terutama sholat? Kalau dalam sholat saya selalu kalian ada halangan kayak, niat itu hilang padahal oh, sudah sudah, sudah. wudhu atau padahal sudah sudah di mau menuju oh, ke lokasi ke masjid itu. kadang hilang gitu dok kayak berat langkah itu jadi meninggalkan sholat hampir sering paling cuma dapat satu hari, hari. hanya saya tiga atau dua yang bisa saya jalankan selalu wajib Oke okay. sekarang apa yang dirasakan kayak udah kayak aliran darah kayak nggak lancar kayak deg-dekan kayak tangan itu kayak kadang tadi waktu saya buka laptop kayak mau bergerak sendiri, Masya Allah. kayak lemas Masya Allah. gitu dok. menjelang rukia ini ya <laughs> iya dokter oke okay, ya sudah kalau begitu cukup saya rasa keterangannya mari kita mulai saja mari kita sama-sama berdoa kita minta kepada Allah kemudahan kelancaran semoga, dan semoga melalui rukia ini Allah hilangkan gangguannya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 لا شفاء إلا شفاؤك شفاء كشفاء لا yughadiru saqama بسم الله أركيك من كل شيء Min من kulli كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أركيك. بسم الله أركيك من كل شيء يوضيق من شرّي كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أركيك. Bismillah, arkih min kuli shayi şey yudzik min shari kuli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfik Bismillah, arkih Bismillah, arkih min kuli shayi şey yudzik min shari kuli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfik Bismillah, arkih Bismillahi arkik, min kuli syait min shari kuli nafsin ainin Nallahu yashfik. Bismillahi arkik. min syaitan Bismillahi rahim. ma wa min ghasikin ida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 والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لوحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 قال: "المُلْغِيبِ وَالشَّهَّدَهُ وَرَحْمَنُ الرَّحِيمِ 100000 150000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 asmaul husna apabila ada jin di badan ini yang membuat waswas yang membuat tidak tenang yang membuat takut, yang membuat mudah marah, mudah emosi, yang membuat berat melaksanakan sholat keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar dari badan ini lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Apa yang dirasakan? Kayak di dada ini nyesek gitu, nyesek. sama di tangan, di tangan saya kayak kayak panas gitu, sama di tengkuk saya ini kayak kayak kepala ini besar rasanya dok. Oh. Okay. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di lengan kiri, yang ada di dada. Di mana saja kamu berada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Fashubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Semuanya keluar Keluar yang ada di dada Keluar yang ada di dada Yang membisikkan was-was Yang membuat mudah marah Mudah emosi Yang membuat malas ibadah Keluar lewat mulut keluar yang tertahan di leher. As Subhanaladhi biyadihi malakutu kulli shayinu wa ilaihi turjaun. <tuh> <tuh> فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ wa ilaihi Letakkan tangan di perutnya. Letakkan tangan kanan di perut, agak ditekan, terus dorong pelan-pelan ke dada, dorong ke dada, dorong ke dada ke leher, lalu ke mulut, keluar lewat mulut, keluar semuanya dengan izin Allah. sessubhandi dikukul waaihi jaung keluar lewat mulut keluar yang masih ada di lambung yang ada di dada yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini dengan izin Allah wa Kepalanya Mas, masih berat. Eh, yang tiga yang sebelah sini, Dok. Tangannya kiri. Tangannya seperti ini letakkan di tengkuknya kan ke depan tekan dorong pelan pelan ke atas dorong ke kepala dorong ke kepala ke depan ke wajah ke mulut ya keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut Ya, Subhanalladzi Masih berat kepalanya. badan enggak berat tapi tinggal yang di, di siku saya dong. kayaknya ada kayak mau gerak-gerak sendiri gitu siku sebelah kiri pundak kirinya ah bahu kirinya pop bahu kirinya pop pop keluar yang ada di lengan kiri keluar dari badan ini keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini sesungguhnya Allah yang berada di tangan-Nya Malaikat untuk segala sesuatu keluar tepuk tepuk tepuk keluar dari badan ini dengan izin Allah ya, keluar usap ke ujung tangan usap ke ujung tangan usap Ke ujung jari ya lakukan berulang-ulang lakukan berulang-ulang Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un oke, okay, lengan kirinya taruh di pundak kanan sekarang tepuk di bawah ketiaknya ha, tepuk ketiak Sassubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Keluar lewat mulut. Keluar lewat hidung atau sendawa. Keluar tinggalkan badan ini. Sassubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Guys, sekarang dorong ke mulut, guys. Dari dada tarik, dorong ke mulut. luar lewat mulut dengan izin Allah. Subhanallah di biyadihi. Malaqutu kuli sheiwu ilaihi turjong. Hmm. Dah hilang kayaknya. Alhamdulillah. Masih berat lengan kirinya? Mal kayaknya kanan yang berat Oke. Okay. Kembali ke kanan. Lepuk. Bahu kanannya keluar yang ada di lengan kanan keluar lewat mulut subhanallah di biadhi malaku tuh kulishayi wa ilaihi turjangan naik ke pundaknya pundak kanan ya tepuk tepuk tepuk tepuk keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa subhanallah di biadhi malaku tuh kulishayi wa ilaihi turjangan Dorong ke ujung jari, dorong ke ujung jari, dorong ke ujung jari, keluar dari badan ini, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar lewat muntah atau sendawa. Saya ada rasa panas di badannya rasa panas gak ada lagi sih dok sebelumnya dulu saya pernah apa dok di anggota saya ada sering kesurupan jadi saya sering ke, pernah lah pernah ke rumah dia minta bantu dia ya saya ke situ Istrinya jadi media, dia jadi medianya. Terus saya bantu masukin ke badan dia yang yang ganggu itu kata dia kata jin itu sih dok. Nah dia bilang dia masuk pas dia kesurupan. Dia bilang dia takut sama saya. Katanya ada yang ikut di belakang saya. Ada banyak katanya, okay. katanya ada banyak, ada yang pakai sorban, ada yang putih bersih, ada juga yang paling ujung katanya paling jauh ada yang badannya besar, hitam, matanya merah. Lalu, Itu kejadian satu tahun yang lalu, sih. Lalu saya saya cuma ngomong biasa aja. Saya ngomong biasa aja. Saya juga nggak tahu, saya ngomong biasa aja, suruh dia keluar, suruh dia keluar. Sama saya, seperti yang dokter eh, buat di YouTube, saya bilang, "Saya ajak masuk ke Islam, saya ajak salawat, bisa juga." <susur> saya tiru, cara dokter, iya. sekarang apa yang dirasakan, Pak? <susur> uh, Eh, ada ganjil masih di menggorokan saya sih eh, Dorong ke mulut. Subhanallah di bidadhi malaqutu kulli shay'u wa ilaihi turja'un. Subhanallah di bidadhi malaqutu kulli shay'u wa ilaihi turjum. Fasubhana alladhi malakutu kulli wa Hilang? Hilang? Alhamdulillah, ini lillahi. Kita cek sekali lagi apakah masih ada. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim keluar sisa-sisa yang masih ada keluar lewat mulut keluar lewat muntah sendawa. apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur yang sekarang turun mengikuti mendampingi hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan dengan kalian. Kalau kamu ada di badan ini, silakan pergi. Silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhu nabi rijalim minal jinni fazaduhum rohaqwa. Inna syaitan lakum aduum fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Baratum min Allahi wa rasulihi lalladhin aahattum min Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la lahu wa bidzalika umirtu wa muslimin jin, jin penjaga jin jin pendamping yang turun dari perjanjian antara leluhur apabila ada di badan ini silakan pergi silakan keluar keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa beratum dari Allah dan Rasulnya ila dinaahatum dari Mushrikin beratum dari Allah dan Rasulnya ila dinaahatum dari Mushrikin beratum dari Allah dan Rasulnya ila dinaahatum Mushrikin beratum dari Allah dan Rasulnya ila dinaahatum dari beratul min Allahi wa rasulihi laladina ahatul min almushrikin beratul min Allahi wa rasulihi laladina ahatul min almushrikin beratul min Allahi wa min min Allahi wa rasulihi laladina ahatul min almushrikin keluar semuanya jin-jin penjaga yang ikut yang turun dari leluhur Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Keluar kalau kamu ada di badan ini silakan pergi, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Barat min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al mushrikin Barat min Allahi wa rasulihi lladina hatu min al mushrikin berat minallah dan rasulnya ila ladin ahad min al masyrikin kepala masih berat sudah agak ringan sih tapi masih sudah sudah sudah enakan dok kalau masih berat kepalanya nya tepuk kepalanya. keluar lewat mulut. من الله ورسوله الذي أحد من <tuh> min Allahi wa rasulihi ahadu min al mushrikin keluar lewat mulut sisa-sisa yang masih ada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa dorong ke mulut, dorong ke mulut. Ya. Duar semuanya, keluar lewat mulut. Sisa-sisa yang masih ada, silakan keluar. habis, Udah, enak, enak. alhamdulillah lebih ringan sekarang pak ya hatinya lebih lega aja sih dok nah, hatinya lega kan, pikirannya plong ya ya, benar. alhamdulillah Allah mudah, kan? dengan izin Allah semuanya kandangannya jadi lebih terang, lebih segar tetap aja dok, cuma lebih segar lebih sih. segar, kayak alhamdulillah alhamdulillah semoga setelah ini Pikirannya tenang, ibadahnya lancar, istiqomah, ya. Semoga Amin. tidak terganggu lagi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Oke, makasih doang. Semoga Allah menjaga Bapak dan memberkahi hidupnya dan keluarganya, ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.